bila dengar quran telitah dari hati dan sebut di mulut katanya kami beriman dengan quran sebab kebenaran zahirnya pada mereka sesungguhnya io adalah perkara yang betul benar dari tuhan kami Ini pakak mengaku katanya quran adalah betul benar sesungguhnya kami sebelum io diturunkan telah pun mematuhiinya alhamdulillah ni dia katanya orang ruh jenok Orang jiwa bersih dan orang yang baik Dia tabiat manusia ni Dia pasang Ada pasang jiwa tena dan jiwa liar Hak jiwa tena itulah Wayak gapa-gapa yang mudah terima mudah. Wayak sepatah ya Terima lah dia lah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسن السيئة ومما رزقناهم يوفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم, سلام عليكم لا نبتغي الجاهليين. Ayat 53 sampai 55 suratul Qasas pun beberapa kali kita baca ayat-ayat ni Maksudnya dan apabila Al-Quran itu dibacakan kepada mereka Iaitunya orang-orang yang uh, Asal dia duduk di dalam agama Yahudi Lepas tu apabila dia masuk Islam Ataupun cita-cita nak masuk Islam Sebab jiwa dia adalah jiwa molek, jiwa bersih Mereka berkata kami beriman kepadanya Maknanya Masa duduk di dalam Yahudi lagi Bila dengar Kro'el telitah Dali hati dan sebut di mulut katanya Kami beriman dengan Kro'el Sebab kebenarannya Zahe'nya Pada mereka Sesungguhnya ia adalah perkara Yang betul benar dari Tuhan kami Ini Pakak mengaku Katanya Kro'el adalah betul benar sesungguhnya kami sebelum ia diturunkan telah pun mematuhinya Alhamdulillah ini maka katanya orang ruh jinnuk orang jiwa bersih dan orang yang baik yang tabiat manusia ini dia pasang ada pasang jiwa teni dan jiwa liar hak jiwa teni itulah rakyat gapa-gapa yang mudah terima mudah Oh, saya sepatuh. Iman selalu dah. Gerti selalu. Patuh selalu. Tapi orang apa berpaksa jiwa liar. Seperti orang yang berjaya. Gambar katanya orang berjaya. Saya kena tujuh lapis orang. takde. ada. kau tu lari kau ni Lepas kau tu pergi kau tu, Padahal, orang yang berjalan-jalan. So, orang yang berjalan. Kek, tidak boleh lari pegang dengan tangin tak ada tak ada lari-lari dah -lari, hanilah bandingnya yang mudah-mudahnya orang yang mematuhi ajaran Allah dengan orang yang tak terima ajaran Allah alhamdulillah sebab tu Allah Taala puji dari ayat-ayat ni iaitu orang yang memeluk Islam walaupun sebab boleh turun ayat ni adalah satu kumpulan daripada orang Kristian dan setengah riwayat katanya ada beberapa orang, orang-orang Yahudi, yang reti dalam agama mereka, setelah dia dengar kerajaan, maka dia terima Islam. Itu yang berpuji ayat yang ke-54 ni. Ula'ika yuktauna ajarahum maratai. Bima sabaru. Mereka itu akan berulih pahlaw dua kali, disebabkan kesabaran mereka, dan juga kerana mereka menolak kejahatan dengan kebaikan. Alhamdulillah. Ni sabar, sabar dalam masa mana tu? Dalam masa belum pada Islam ataupun lepas pada dia masuk Islam pada mula-mula. Kaum dia, puak-puak dia tak kena benar. Kata hodoh, maki, membukek, buka anak, buka kelum, buka tubuh, ni masya-Allah banyak. Orang okay, ada masuk Islam, cuba kita gambar eh orang sihir, tepat kita ni, orang masuk Islam. Lagu mana dia berasa? Kita tak biasa sampah dia. Kauan rusak. Kauan sambat di antara dia dengan warih waruh dia. Lagu mana? Cikak lah, warih waruh dia nak maruh. Kalau dia ada siapa-siapa naik keluarga keluar, keluar, keluar yat, masuk Islam. Sebab orang okay, apabila dia masuk, dia tubik daripada ugamu dia, dia masuk daripada ugamu asing, ataupun hidup dia daripada satu-satu ugamu. Perasaan eh, macam mana? Kenapa nak marah? Cuba kita gambar. Ini saya saya buat cerita saja sahaja. Ini. Kita ada anak 45 orang. Misal tu. Ada seorang daripada anak kita, mula-mula kita tengok tu, ya ia ya luk karuk. Duduk tak semayah mana Duduk tak ngaji Lata-lata Tubik daripada Islam Dia jadi kafe. Kita buat lagu mana ha, ni, Cuba kita gambar katanya Orang asing apabila dia masuk Islam Keluarga dia kata lagu mana Curak lah Dia kecuk hati Dia nak marah. Apa omong tinggal ugama untuk nenek Satu lagu tu lah Sebab tu Allah Taala puji orang yang memeluk Islam, patu dia sanggup sabar nak ngaji Islam, nak duduk dalam Islam, nak patuh Islam, masya-Allah. Dalam nota kaki 1322, mereka mendapat pahala dua kali Tuhan kata. Pertama, kerana mereka berimej kepada kitab mereka. Dan keduanya, kerana mereka berimej kepada Al-Quran dan memeluk Islam. Mereka mencapai kejayaan yang tersebut kerana sabar dan tetap teguh mempertahankan imannya itu sekalipun mereka diganggu oleh kaumnya sendiri dan kaum musyrikin yang lain. Ani nak ayatnya. บททดสอบ yang Allah Taala uji mereka ini sehingga nabi ada riwayat di dalam satu hadis. Nabi katanya hadis daripada Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu dia katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathatun yu'tauna ajrahum marratain tiga golongan manusia yang akan diberi dua kali pahala ataupun dua dua chuang pahala yang yang besar mereka mereka akan dapat rajulun min ahlil kitabim amana binabiyhi thumma amana bi orang yang dari golongan ahli kitab iaitu orang Kristian orang Yahudi ni kita kias dirilah dengan agama-agama lain nabi royak dua agama agama Yahudi agama Kristian yang telah berimeh dengan Nabi dia, Lepas tu, dia berimeh pula dengan aku. Dulu, Biasa, Duk, duk berimeh dengan Nabi Musa, Ataupun Nabi Isa, Tapi tak learning, Berimeh dengan aku, Nabi kata. Alhamdulillah, tengok. Wa abdun mamlukun adda haqqa Allahi, Wa haqqa mawalih. Dan seorang hamba yang dimiliki, Yang tunai hak terhadap Allah, Dan hak terhadap tuya dia. Maknanya tua orang tu jadi hamba. Tapi masya-Allah berjuru. Semayap berjuru baik. Amalnya soleh. Khijair pun tak ada kelong tua dia. Serta dengan dia tunai pula hak terhadap tua dia. Maknanya jadi hamba tak lobi, tak karuk, patuh sungguh kepada Allah dan kepada tua. Lagi warajulun kanat lahu amatun. فَأَدَّبَهَا Seorang yang adanya hamba perempuan Maka dia bentuk ataupun ajar Beri ilmu pengetahuan Akhlak yang mulia kepada hamba dia Maknanya hamba tino seorang itu Dia saya dia beri ilmu dia ajar dia royak dia nasihat lepas pada tu dia memerdekakan hamba tu. Pastu dia menikahkannya. Jadi orang hak jadi tuan kepada hamba tu, dia tak ambil alih. Eh, hamba tu jadi bini dia, tapi dia pergo pergo pergo pergo dia merdeka pastu dia wil nikah. Ani orang yang boleh pahala sampai kedua kali dalam hidup dia. Lagi nabi ada riwayat lagi dalam satu hadis Man aslama min ahlil kitabai falahu ajruhu marratain Hadis lebih kurang asas ni juga siapa-siapa yang memeluk Islam dari kalangan ahli kitab iaitu Yahudi dan Kristian maka orang itu akan bolehnya pahala dua kali juga. dua kali Ya ahli kitab ni orang duduk dengan kitab semua bukan duduk dengan nangsa tak duduk dengan kampi dan derm heok-heok-heok dia duduk baca baca baca baca yang di sungguh siapa kau boleh hurai boleh atibai kepada orang Apabila dia masuk Islam dia ngaji pula Islam. Beti siapa kepala sungguh. Ha tu. Wa wa alayhi wa ma alayna. Wa man falahu ajruhu wa malahu wa lahu ma lana wa alayhi ma Iaitu orang-orang jenis pasangan ahli kitab dan nabi royak lagi orang-orang musyrikin yang masuk Islam. Alhamdulillah. Tanda baik iaitu nya tanda dia masuk Islam tu molek dah. Lepas tu dia duduk di dalam Ugamu hak asa dia pun molek. Tapi apabila dia masuk Islam dah maka hak tu dia kena tanggung sendiri dah nah. dosa-dosa hak dulu-dulu dih -dulu, gugurkan. Tapi apabila dia masuk Islam maka dia kena tanggung jawab sendiri kalau dah kalulah dia buat dosa maka nap ning main kia tak tet kepala dia dah tapi Allah Taala puji orang-orang pe signing -orang iaitu dia baik berjuruh amalan soleh duduk di paham sebab tu gapa gapo ni dia duduk di paham mula-mula sekali orang apabila dia paham insya-Allah kuam kau dia telah lah pelak dan nak jadi dia molek dia berjuru tapi orang dia tak faham ataupun faham tapi pehe silap dengan molek ni kena yek yek di antara dua pradin. orang faham molek dengan orang yang faham juga tapi silap pehe media. dia supaya dengan kita setengah-setengah orang islam faham tapi faham silap faham tak kena maka faham yang tak kena tu lah duduk jadi tolok dia pelak dan dia ujadi amalah dia, cara dia perhatian, cara dia mahu amalah gapo, gapo gapo, tak kena. Sebab apa? Sebab dia perhatian silap. Ha, inilah. Kita perlu kepada betul semula perhatian kita. Ngaji Islam, reti Islam ni jadi betul selalu. Jarum kita tu jadi betul. Pak, peng, kena selalu. Kena selalu tapi kalaulah jarum kita tak kena duduk kongik, kongik, kongik, kongik, kongik, kongik, tak kena ataupun kalau banding super dengan air air, kita tengok sekaligus nampak cuci tapi cerapun dengan benda-benda keruh, benda-benda tak malek cerap lah orang hok kerti tengok, dia tengok air ah, ni, air ni tak boleh minum walaupun nampak nampak jernih tapi tak boleh minum, sebab apa? adanya cerapun dengan benda tu cera, uh, dengan benda ni apatah lagi Ha, ugamu kita, cara hidup kita, kita kena betul, kena wujud di molek. Patu cara hidup kita pun betul, makan, minum, duit masuk duit tu baik. Nah, amal ibadat kita, muamalah kita dengan tu dengan ni, semua dia panggil wit diชีวิต, cara kehidupan kita kena betul, berdasar kepada pemahaman yang betul. Patu apabila faham betul reti molek dah, tu dah puji seorang lagi. Wa itha sami'ul lagwa a'radu an kemudian dan apabila mereka mendengar perkataan yang sia-sia perkataan yang sia-sia ni maknanya semua benar, benar dia dengar Kalau tak ada faedah dengar lagu dengar mengopak dengar cereca goto going goto, goto, goto, goto, goto, goto, goto, goto. ni benar, benar tak ada faedah apa tolah lagi perkara-perkara yang apabila kita dengar dengar dengar dengar ia masuk dari jiwa kita duk jadi fang benar-benar tak kena tak molek. boleh ha, tu hai puji orang-orang yang apabila dia masuk Islam jiwa dia bersih ruh dia cuci tu hai katakan mereka berpaling daripadanya sambil berkata dia tak saya dengar. tak saya wah-wah apa saya tak boleh makilah nak kata huduh karuk katu karuk gani, masya Allah dia tak saya dengar bah, kita pun kena jadi jubjin -jub kita pertikam kita lagi ni Tak seduk bengar benda-benda tak tak molek. Sebab rugi masa. Nak? Dia katakanlah. Bagi kami amal kami dan bagi kamu pula amal kamu. Lana a'amaluna walakum amalukum. La nabtaghil jahilin. Yang apa lagi? Salamun alaikum. Selamat tinggallah kamu. Maksudnya? kalau dia nampak katanya nak pergi dengar benda-benda hok -benda tak molek, kata kok orang mengupak cerico, -cer, nak wujud pecah belah. Orang hok berjuru-berjuru ya kata kan ada Adeh. Adeh. Boke kecil Nampak nak jadi balah ni. Kenapa nak jadi buku ni? Ha tu. Assalamualaikum artinya selamat tinggal. Buke arti selamat sejahtera ke atas kamu dak? Sel selamat tinggal di sini artinya ada asa ya. nak korek banyak benda kan kadang-kadang sikit ja tapi duk korek-korek-korek nak u jadi riang u jadi cerito sah leret panjang ha ni orang-orang yang jauh tak sel duduk pasal majlis-majlis pasal ni majlis, majlis, majlis larah je panggil la ana jahilin kami tidak ingin berdamping dengan orang-orang yang jahil ha tu. sebab tu Allah Taala puji dan lain apa Surah Al-Furqan Wa iza khatabahumul jahiluna Qalu salama." Orang-orang ibadur rahman hamba Allah Allah hamba al rahman yang sebenar Apabila Orang-orang jahil kecek Kata gapa-gapa kepada dia Qalu Salama Dia jawab-jawab Maknanya toto Dengan perkara baik Dia tak gaduh Pasal kecek Mungkata kaku ke Aku nak kata juga Hani alai kita kena latih diri kita arum kita tongning apabila ada orang kata gapo keratup dengan kaum rusuk kita jangan gaduh kita top to pasang teru teru kata huduh-huduh kepada dia ha Allah ajar kepada kita royat di dalam ayat-ayat ni sakuk dengan orang zaman dahulu yang dia paham agama dia patu dia masuk Islam Allah taala puji kita pun lagi begitulah juga Walaupun kita Islam asal daripada tok nenek, maka pemheme kita pun mesti betul dan cut je. Semua tuk iribot yang kita buat di dalam hidup kita jangan gaduh, gapo-gapo. Pasai gaduh nak marah, gaduh nak totor, gaduh nak bertindak go tu go ni Cuba kita perhati. Saya kelolong semua ni. Lolor lagu mana? Cuba perhati kau, 100% dok berlaku-berlaku kita tengok dalam terotak. Ha tu, orang kadang-kadang siapa kau bunuh orang buat gotu wak guni boh sedap sedaduiga nak kau maki duduk lom mulakan dulu semua. Kau terima. Ma dek ma dek tangan jai. Arom semua lalu. Lepas sangkom mohon nak saya. Nah, terima dah. Terima dia panggil kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. tu mati dah dia buat. kasih. Oh, nak kasih. Terima sangkom. Yalah, kotor sangkong tu, sangkong tengok Oh, jahat, mongkaru Tapi pergi buat Sampai Korea mati dah ni ya Allah Sebab tu, Arum kita ni kena jaga molek. Terutama kali, saya kait ni Sekait dengan bulan Ramadan ni Syahrul Sabr Bulan Sabar Akadron Cairau Ah, Gitu, mudah-mudah sabar sabar sabar adok gapo-gapo jangan gaduh jangan gapo Sobar dulu kecek molek arum kita jangan jangan galak sangat kena wujudi teneng hati kita dan sebagainya ni saya royak deh kepada kita naudzubillah kalau sekiranya benda berlaku kepada diri saya pun saya kena kena sabar lagi tu kena beringat-ingat jangan pandai royak kat orang saja tua tak pandai nak amal tua tak pandai nak nak pegang diri sendiri Nah, sekaudatullah insya insyaAllah Lepas tu uh, ada kon kai sorry. tahun dah duduk di rumah sakit. Bermu syahidan kita duduk duk duk Tiga tahun tak ada urus. Maka hari ni one terakhir dia duduk di masjid. Nak bukan dia duduk di masjid lama dah tapi nak ayat tanya cuang wala 1 bermodan kita buat mari dia di masjid. Hari ni dia not too big, nak tobe nak masuk dalam ที่โรงพยาบาลสมุทร Ada พอตูอาดะ the okay. अच्छा नहीं है ก็ الحمد لله นะครับถือว่า ช่วยเหลือกันนะ 3 ปีถ้าเป็นเรานะครับอัลเลาะห์ เพื่อให้กำลังใจแก่เขาแล้วก็ต้องนึกว่าไม่ว่าจะเรารู้จักหรือไม่รู้จักเขาคือพี่น้องของเราไม่ว่าเรารู้จักหรือไม่รู้จักเขาคือพี่นองของเรา แล้วก็,